Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dengan channel Sri Jamaah Kali ini Sri Jamaah Membuat oseng kangkung Bahan-bahannya yaitu Bawang merah, bawang putih Tomat, cabai Kemudian Minyak untuk menumis Kurang lebih satu sendok makan e, Sedikit garam dan Roiko Gula putih kemudian eh, lengkuas sama daun salam lengkuasnya kita geprek terlebih dahulu air untuk blender bumbu kemudian kangkung Kem, hmm, pertama-tama kita blender terlebih dahulu bumbu yang sudah kita siapkan ini ya, ini sudah ada yang saya masukkan kemudian kita lanjutkan dengan menumis kangkung tadi oke okay. oke okay. kali ini kita lanjutkan untuk musim kangkungnya kita masukkan minyak tadi yang sudah kita siapkan untuk menumis kita masukkan bumbu yang sudah kita blender useng kangkung ini sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita itu ibu karena kangkung itu banyak sekali eh, mengandung gizi untuk melancarkan pencernaan kita karena makan itu harus dengan menu seimbang harus ada nasi sayur lauk ya kalau mau sempurna lagi ya minum susu ya namanya jadi empat sehat lima sempurna ya saya ngusengnya ini di teflon yang saya beli dari shopee ibu-ibu ini anti lengket kalau menggunakan teflon anti lengket panci anti lengket itu jangan menggunakan sodel atau apa ini ya sepatulah yang besi kita gunakan yang kayu atau yang dari eh, plastik seperti ini karena apa supaya tidak menggores dari permukaan panci kita supaya panci kita awet Begitu, gitu gitu ya nanti kalau kita menggunakan supaya gula yang besi nanti tergores permukaannya nah, nanti kalau untuk membuat misalnya kulit apa itu lumpia ya ya kulit risol itu jadi lengket ibu-ibu makanya kita harus hati-hati kita sayangi perabotan rumah tangga kita supaya awet kita tidak disayang sama suami ya karena barang-barang e, yang dia belikan itu awet kita memakainya oke e, bumbu sudah mengering kita masukkan eh, lengkuas sama lengkuas sama daun salam kemudian kita masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong dan kita cuci tadi akan apinya gede saja ibu karena kangkung ini eh, supaya terlihat hijau nanti kita masukkan gula, garam dan roigo yang sudah kita siapkan tadi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau apinya gede, kita oseng sebentar saja. Nanti hasilnya hijau gitu. Oke, ya. itu rahasianya. Tipsnya, jangan terlalu matang. Nanti ini vitaminnya hilang gitu, ya. Tuh, kucing sudah siap untuk kita hidangkan. Ya, kita masukkan ke mangkok saji. Kita sangat menggugah selera kita. kita makannya menggunakan nasi hangat bakwan goreng mantap nah ini dia oseng kangkung 15000 ya siap untuk disantap Oke, okay. terima kasih telah menonton video Sri JAMA sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, juga bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga share, kita bunyikan loncengnya supaya apa? Supaya mendapatkan update terbaru dari unggahan-unggahan video Sri JAMA selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, masakan Sri jamaah masih hangat-hangat ibu silahkan mencoba di rumah eh, cara mem memasak useng kangkung yang paling sederhana paling mudah Ya, masaknya cepat ya, jadi kita cepat makannya oke terima kasih